Hai, hai, hai, selamat datang di R2B Toys Channel. Di hari yang sangat cerah ini, kita akan berpetualang mencari mainan di aliran air. Oke, kita mulai nih. Nah, kalian lihat nih teman-teman, baru kita mulai sepertinya ada sesuatu nih. Nah, kita lihat ya, kira-kira apa ya. Nah, ini dia, ini dia. Mainan baru teman-teman Wow Nah ini kita simpan dulu ya teman-teman Nanti kita buka Oke okay. Kita lanjutkan perjalanan kita Mencari mainan kembali Let's go nah, ini kita turun hati-hati ya teman-teman Kalian lihat nih air Di kubangan air teman-teman Wow ini Kita harus pelan-pelan Harus hati-hati Supaya kita gak oleng ya teman-teman Nah ini harus pelan-pelan Nah Wow teman-teman kalian lihat seperti ada mainan lagi teman-teman Wow wadidaw Nah ini kita ambil ya teman-teman Kita masukin ke dalam truk yang tadi kita bawa Nah ini dia Oke kita lanjut lagi mencari mainan yang lainnya Let's go ya, tapi Kita harus hati-hati ya teman-teman soalnya jalanannya selain berair, dia agak berlumpur dan ada bebatuan juga. Nah, ini kita masuk air. Nah, ketemukan batunya. Ini kita harus hati-hati, teman-teman. Nah, ini kita harus pelan-pelan, pelan-pelan naik, pelan-pelan. Wow, wow, wow. Nah, ini harus hati-hati banget banget, teman-teman. Nah, seperti kita menemukan lagi, teman-teman. Wow, ternyata dibalik semak-semak, teman-teman. Wow. teman-teman ya, wow kalian lihat nih teman-teman mobilnya bagus sekali nah ini kita masukin lagi ke dalam truk yang kita bawa kita jalan lagi let's go nah ini kita harus hati-hati ya, teman-teman kita melewati rumput-rumput yang panjang nah ini sebenarnya kita tersangkut teman-teman kita harus aw oleng teman-teman kita terjatuh oke okay, apa apa bangun lagi karena kita harus selalu berusaha apabila kita ingin mencapai kesuksesan nah ini kita masukin lagi mainan-mainannya jangan bantang menyerah ya teman-teman oke ini udah kita susun jangan lagi nah kita harus berhasil melewati rawa-rawa pohon-pohon dan ini, ini, ini, ini harus pelan-pelan harus hati-hati nah ini supaya kita wow teman-teman ternyata ada mainan lagi teman-teman Wow, wow, wow, wow, keren sekali teman-teman. Nah, ini kita ambil, kita angkut ya teman-teman. Nanti kita lihat apa saja isi mainan yang kita dapatkan hari ini. Oke, okay? let's go, kita jalan lagi. Nah, ini kita udah mulai lagi. Wow, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pelan-pelan yang penting kita sampai sampai tujuan ya teman-teman. Nah, ini harus hati-hati juga. Akhirnya kita berhasil, teman-teman, melewati jalan ini. Nah, sambil jalan, jangan lupa, teman-teman, like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, okay? nah, ini kita cari tempat dulu, teman-teman. Ya, Jadi, kita bisa buka. dan kita lihat mainan apa saja yang kita dapat. Nah, ini, kita turunkan dulu dari mobilnya. Nah, ini mainan yang pertama. Ini yang kedua teman-teman Dan Ini adalah yang ketiga teman-teman Wow keren sekali mainannya Dan ini yang terakhir Wow keren sekali teman-teman hmm, Kita mulai dari ini dulu ya teman-teman Kita buka Sepertinya dari luar ini bisa kita ini mobil polisi ya teman-teman Wow, mantap sekali mobil polisinya, teman-teman. Nah, ini kita susun. Nah, selanjutnya, teman-teman. Ini kalau dari luar kita lihat seperti mobil pemadam kebakaran, ya, teman-teman. Nah, ini kita buka dulu. Kita lihat isinya seperti apa. Dan ternyata bener teman-teman. Ada dua mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Dan dia berwarna merah. Wow! Mantap sekali kan, teman-teman, mobilnya. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka yang mana nih? Nah, ternyata yang ini, teman-teman. Ini lumayan besar ya, teman-teman. Dan sepertinya dari warnanya seperti mobil tentara ya, teman-teman. Ini kita buka, ya kita lihat dulu benar nggak ya. Nah, ternyata benar, teman-teman, mobil tentara. Wow! Wow, keren sekali ya teman-teman mobilnya Hmm, ini kita susun lagi teman-teman Nah, ini dia nih Sepertinya ada banyak nih Wow, sudah terjatuh duluan teman-teman Nah, kira-kira kalian sudah tahu ini mobil apa Ya, benar Ini payu dan kawan-kawannya teman-teman Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang kuning teman-teman Melambat Saya selalu senang Tentu pasti ada si payu yang berwarna biru Wow keren sekali teman-teman Dan ini dia teman-teman Hasil petualangan kita di hari ini Wadidaw hasilnya luar biasa ya teman-teman Dan jangan lupa teman-teman ya, Ditunggu video kami berikutnya Hadir setiap hari jam 6 sore Oke teman-teman Sampai jumpa lain waktu Bye